Apa definisi jima? Ya, definisi jima. Jima yaitu adalah iltiqal al khitanani. Iltiqal al khitanani, khitanani, yaitu pertemuan. pertemuan dua areal sunat yaitu lelaki dan wanita Ini definisi jima ya adapun jika tidak terjadi iltiqa al khitanain jika tidak terjadi pertemuan dua areal sunat maka belum dikatakan jima Contoh seorang ya dan ini saya sering sampaikan. Seorang misalnya di bulan Ramadan kemudian dia mencumbui istrinya. Kemudian mohon maaf misalnya dia e, memainkan kemaluannya di seri, areal sekitar kemaluan istrinya tapi belum sempat masuk. Kemudian dia menjadi terjadi ejakulasi. Maka dia puasanya batal tapi dia tidak bayar kafaroh Kenapa? Karena dia belum jima. Saya tidak mau ulang dua kali. Cukup sekali nanti dengar baik-baik. Dengar baik-baik ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sama, misalnya, dan kasus pernah sering saya terjemahkan kasus di di Madinah, di kantor mahkamah. Kalau ada seorang lelaki, kemudian menggauli seorang wanita, terjadi perzinahan. Maka biasanya hakim bertanya kepada sang wanita, apakah telah terjadi penetrasi? Apakah ilaj, yaitu ke kemaluan sang lelaki masuk ke kemaluanmu? Atau cuma di luarnya, atau cuma sebagiannya misalnya? Untuk apa? Untuk menekankan telah terjadi jima atau tidak. Kalau belum terjadi jima, maka hukumnya berbeda. Kalau sudah jadi jima, maka hukumnya ada khusus hukum syar'i. Kalau seorang sudah menikah maka dirajam, kalau belum menikah maka dicambuk, didera, ya. Kalau ternyata belum terjadi jima, maka hukumnya lebih ringan daripada itu. Ya, maka perlu kita ketahui apa itu jima. Jima adalah pertemuan dua areal sunat. Adapun laki-laki kita tahu bahwasanya laki-laki uh, disunat yaitu bagian kulit yang menutupi kepala zakar, ya. bukan zakar seluruhnya ya. yang disunat cuma kulit yang menutupi kepala, zakar itu yang dipotong, dipotong maka kemudian muncullah kepala zakar, maka bagian bawah itu, bagian persis di kulit dipotong, itulah tempat khitan itulah tempat khitan, makanya uh, tidak dikatakan jima kecuali kalau hasyafah Hasyafah kepala zakar tersebut sudah masuk seluruhnya ke dalam kemaluan wanita baru terjadi jima. Kalau ternyata hasyafah kepala zakar ingat bukan zakar seluruhnya ya, kepala zakar kalau ternyata baru masuk seperdua sepertiga ya maka belum terjadi jima karena belum sampai pada titik bawah yang merupakan areal dipotongnya apa kulit tersebut. Paham? Tidak ada siaran ulang ya. Paham? Taya. Yang jomblo jelas pahamin. taib? Yang kedua, jomlo nggak paham? <laughs> adapun hitannya wanita ini, agak anu, agak apa berat ya. Tapi saya harus sampaikan ya, apa hitan wanita? Wanita di hitan ya, terjadi banyak salah praktik dalam hitan wanita ya. Pada kemaluan wanita, ada namanya bidroh, atau yang disebut dengan klitoris dalam bahasa kita. Di atas klitoris ada semacam kulit kulfah menutupi, ya, seperti mohon maaf, seperti jeger ayam. Itulah yang dipotong. Itulah yang dipotong tapi tidak boleh banyak-banyak Kata Nabi SAW La tanhiki Fa inna thalika Khairun dil mar'ah Wa ahabbu ilal ba'al Jangan dipotong habis Karena itu lebih baik bagi sang wanita Dan lebih disukai oleh sang suami Nah banyak praktek-praktek sunat yang salah Contoh yang dipotong adalah klitoris Pada situ tempat pusat rangsangan di situ dipotong. Atau yang dipotong Ada dua bibir atas dua bibir bawah di kemaluan wanita ada dua bibir atas bibir bawah ada yang potong semuanya, ada yang potong cuma dua bibir atas ada yang potong atas dan bawah sehingga ini menjadikan wanita akhirnya tidak berhasrat dan tidak tertarik bagi suaminya dan ini merepotkan suami ya. karena suami ingin berhubungan, istrinya tidak tertarik Di antaranya karena hal-hal uh, yang menimbulkan hasrat dipotong tatkala sunat dan ini dilakukan di sebagian negara Ya, dipotong seperti itu dan itu salah oleh karena yang dipotong adalah bagian bukan klitorisnya, tetapi bagian atas yang di atas klitoris itu pun tidak boleh banyak-banyak kenapa? Nabi menjelaskan, karena itu lebih baik bagi sang wanita dan lebih baik disukai oleh uh, suami kalau wanita tidak disunat, apalagi sebagian suku seperti suku Arab dan yang lainnya kalau wanita tidak disunat, maka hasratnya menggebu-gebu bisa jadi dia sama suaminya tidak cukup, akhirnya dia pun terjerumus dalam zina kalau tidak disunat tapi kalau disunat habis, dia tidak berhasrat tidak baik bagi dia dan akhirnya pun suaminya pun repot untuk bisa menggaulinya karena dia tidak berhasrat maka Nabi menyuruh hanya potong sedikit tidak boleh dihabisin sehingga wanita syahwatnya menjadi kurang karena kita tahu namanya lelaki sering keluar rumah sering kerja terkadang bersafar sehingga dia sabar menanti Ya, kalau dia disunat maka berkurang hasratnya dan itu adalah uh, fitrah sebagai yang disebutkan oleh Nabi SAW jadi itulah bagian yang disunat pada wanita Paham? Tidak perlu digambarkan, sudah jelas Ini jelas perlu Jadi ini sudah jelas dan tidak ada seran ulang nah. nah, yang namanya jima Adalah iltiqa'il khitanain Yaitu pertemuan antara Bagian kulit yang dipotong Yaitu persis di bawah kepala zakar Dengan bagian tersebut, makanya dikatakan Jima tidak mungkin terjadi, kecuali hasyafah Kepala zakar masuk seluruhnya Kalau ternyata tidak masuk seluruhnya Maka belum bagian kulit yang dipotong Tersebut belum ketemu dengan bagian tempat wanita di disunat. Ya. Intinya kalau para ulama mendefinisikan kalau hasyafah masuk seluruhnya baru disebut jima. Kalau belum masuk seluruhnya maka tidak disebut jima. Dari sini kita tahu jika seorang laki menggauli istrinya kemudian ternyata tidak masuk seluruh kepala zakar, ya, bukan kemaluan seluruhnya, hanya kepala zakar. Kalau belum masuk seluruhnya belum belum terjadi jima. Tetapi kalau sudah masuk seluruh kepala zakar, meskipun zakarnya belum seluruhnya masuk sudah disebut dengan apa? sebut apa? paham tidak? jangan pura-pura tidak paham <laughs> nah para hadirin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala uh, khitan kata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala dianjurkan dilakukan tatkala masih kecil makanya kebiasaan orang arab mereka mengkhitan anak mereka masih kecil umur tujuh hari khitan, dua minggu khitan saya pernah antar teman-anak teman saya umur sebulan kalau nggak salah ya mana? Mau sunat. Masya Allah. Masih umur apa? Sebulan sudah di? disunat oleh dokter. Kemudian digunting oleh pak dokter. Ya. Jangan sampai sudah besar. Karena sudah besar, kata Syaih rahimahullah, Kalau dia masih kecil, yang tersakiti cuma badannya. Tapi kalau dia sudah besar disunatin, yang tersakiti badannya dan hatinya. <tik> kata Uthamin, rahimahullah Makanya, <tik> kasihan. Dia malu, kemudian dipotong. Ya, ya. Tapi kalau... Kita biasanya lulus SD berapa? Disunat. Ya, dia mungkin belum mengerti lah. Lulus SD, nanti kita kasih mainan, kasih apa? Ya, anak saya kemarin umur 4 tahun saya sunat ya. Saya sunat ya. Yang lainnya setelah uh, kelas 4 SD atau ya. ya. Intinya kalau bisa anak itu disunat masih kecil itu lebih lebih baik. Ya. Wanita kalau laki-laki yang roji dalam pendapat ulama laki-laki wajib sunat. Ada pun wanita yang rajih tidak wajib, ya tidak wajib. Saya ini tidak disunat tidak, tidak mengapa. Tapi tadi disunat perlu. Tapi tadi harus hati-hati, harus orang yang tahu di bagian mana yang dipotong karena khawatir kalau dia salah potong akhirnya tadi mudarat bagi sang uh, wanita. Nah, orang yang melakukan jima dengan istrinya jika sudah terjadi jima, meskipun belur, belum terjadi ejakulasi, baik laki-laki maupun perempuannya maka sudah wajib mandi junub meskipun belum keluar air mani